Ya, ayo, ya, ya, ya. mau pulang satu. Ayo, boleh juga. Ini uangnya untuk Sip, pokoknya yang penting kau sih. Apa ah. mau iya Bauja, mau jangan rasa keju ya, Aku, nah, ya, ah, ah, si si ah, <laughs> saya, saya, sabar saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, cok Hah? ini lima ribu untuk wafer Tapi itu Sirara tadi minta di traktir juga dia jadi hmm? kurang dua ribu kan Tadi katanya mau jajan <gothat> <gothat> Gimana sih? Iya. Uh. Jadinya mau jajan sih Abi? Tapi sekarang mau jajan Ya, uang aku tinggal seribu Waduh, kalau nanti dikasih aku gak bisa jajan lagi mm. Pak bentar ya Nusa What? ambil uang buat bayar jajanan-nya rara Hei Lusa, ya, Adi jangan repot kali lah kau, pakai pulang segala Adi. Ternyata Masya Allah ya, pahala mentraktir teman Iya ya, kata Pak Ustadz tadi, kita jadi terhindar dari neraka sejauh tujuh pari Iya nih, kita harus membiasakan mentraktir Iya, betul-betul, eh, Abdul, Siva, ke warung bau cek yuk, ayo-ayo Pasti ngebongongan ah. ini Apa Rara aku traktir aja? ya. Hmm. Rara! Sekarang Abdul yang traktir ya Oh? Kamu suka keripik keju ini kan? Hah? Ya beneran nih kak Abdul Iya beneran Asik! Rajuki anak soleha Hai Rara! Panas-panas ini enaknya makan es krim strawberry ini kan Ra? Ya juga kok. Alhamdulillah. Diskon dua per dua per sama coklat buat Rara. Lollipop unicorn sama susu vanila dingin buat Rara. Alhamdulillah. Ini semua buat Rara? Iya ya. Ini ya. semua hmm. buat Rara. Masih. kasih. Nusa, ngomong-ngomong. Apa adik kau hari ini ulang tahun? Enggak kok, Pak cok Kenapa kalian baik kali lijah-lijah Oh, Abdul sama Siva lagi lomba traktir temen <tuk> <tuk> Iya, Pak cok Kata Pak Ustadz, Rasul menyukai orang-orang yang memberi makan kepada saudaranya Karena pahalanya besar oh. banget ya Uh, uang kalian lah, aku kembalikan Lelel. Kok <coughs> Ya, eh, aku pun mau lah dapat pahala yang besar dari traktir Rara Hah? Nah, jadi hari ini yang dapat pahalanya Pak Ucok dong <coughs> Mantap sekali oh, <coughs> hmm. Kalau gitu Hah? besok traktirnya gantian aja <coughs> Biar Rara bisa makan gratis terus deh. Ah? Aduh, lagi loh. Gak gak gak gak gak gak gak gak eh gak gak gak gak Eh, kau mau Mendapat pahala lagi enggak? Hehehe <laughs>